Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Abu Bakar di penghujung usia Abu Bakar Asyiddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW Lelaki ini lahir dengan nama Abdul bin Usman bin Amir Dialah yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan pria Persahabatannya dengan Rasulullah SAW telah terjalin selama 40 tahun yakni sejak beliau belum menerima risalah kenabian. Bahkan sebelum memeluk Islam, perilaku putra Abu Kuhafah ini sudah islami. Ia menolak meminum hamer sejak masa jahiliyah. Ketika ditanya perihal ini, ia berkata, Aku melindungi nama baikku. Barang siapa meminum hamer, maka ia menyanyiakan kehormatan dan nama baiknya. Manakala Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam, Abu Bakar beriman saat itu juga tanpa pikir panjang. Sebab, ia mengetahui betapa sempurnanya kejujuran dan akhlak Nabi Muhammad SAW sejak lama. Bila Rasul SAW mengabarkan sesuatu, ia langsung memercayainya tanpa mengeluarkan argumentasi atau membantah sekalipun. Sesudah Isra Miroj, misalnya... Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada orang-orang perihal perjalanan yang dialaminya itu. Banyak masyarakat yang mencibir dan bahkan menuding beliau sebagai orang gila. Namun, Abu Bakar dengan tegas berkata, "Sesungguhnya aku mempercayainya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku membenarkannya dalam berita langit yang turun di pagi maupun petang hari." Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Dirinya diberi julukan Asidik. Abu Bakar setia mengiringi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan komunikasi yang dilakukannya, sejumlah tokoh Quraisy pun memeluk Islam. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan, Halhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqash, dan Abdurrahman bin Auf. Ayahanda Aisyah radiallahu anha itu pun senang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya di berbagai kesempatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya, di antara orang yang paling dermawan kepadaku dalam persahabatannya dan dalam, menginfakkan, hartanya adalah Abu Bakar. Beliau juga menyatakan, Seandainya aku dibolehkan untuk menjadikan kekasih selain rapku, niscaya akan kujadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi, persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam itu lebih utama, Syuhiul Buhori. Menjelang wafat Sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dilanda kesedihan luar biasa besar. Bagaimanapun, Muslimin mesti terus menghidupkan syiar Islam dan berteguh dalam daulah. Mereka pun menyepakati Abu Bakar asidik sebagai khalifah, yakni pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW dalam bidang sosial politik. Abu Bakar memimpin umat selama dua tahun, tiga bulan, dan beberapa hari. Ia terus menjadi khalifah hingga dirinya berpulang ke rahmatullah. Pada hari wafatnya sang khalifah. Madinah diselimuti tangis kesedihan. Suasananya setempat mirip dengan ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib datang ke rumah duka dan berkata, hari ini khilafah kenabian telah selesai. Kemudian suami Fatimah Az Zahra itu berpidato di hadapan halayak, semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam. Paling sempurna imannya, di antara seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW, paling takut kepada Allah, paling kokoh keyakinan, paling melindungi Rasulullah SAW, paling menjaga Islam, paling berjasa kepada para sahabat, paling bagus perangai, paling depan dalam kebaikan, dan paling mirip dengan Rasulullah SAW dalam akhlak, sifat, serta perbuatan. Halifah Abu Bakar meninggal pada 23 Agustus 634 Masehi dalam usia sekitar 62 tahun. Dia dimakamkan persis di samping makam Nabi Muhammad SAW. Sesudah tiadanya Asidik, Muslimin berbayat kepada Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin berikutnya. Dalam masa kepemimpinannya, Abu Bakar Siddiq mampu menjaga akidah dan persatuan umat Islam. Ketika Muslimin dilanda ujian dengan munculnya pemuka-pemuka murtad yang mengaku aku Nabi, ia dengan tegas menghukum para pendusta itu. Abu Bakar juga berjasa dalam proses pembukuan Al-Quran. Pengumpulan mushaf-mushaf kitabuloh pada masa Abu Bakar disebabkan syahidnya banyak kari pada perang Yamamah. Jumlahnya sekitar 50 orang, termasuk Salim Maula Abu Hudzaifah. Palagan tersebut terjadi pada tahun 12 Hijriah. Kemudian syuhuf, kumpulan ayat atau mushaf Al-Quran pertama, tersebut diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar sampai meninggal, lalu disimpan di kediaman Umar al faruk sampai meninggal, dan akhirnya dipegang oleh Hafsyah binti Umar. Itulah kisah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahualam bisawaf.